Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Setutupan Lesti Kejora dan Rizky Wila. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berhadi untuk mengawali perjumpaan jam tentunya kabar terbaru di malam hari ini ada sebuah ungan spesial di akun Instagram Leslar Entertainment yang mengunggah foto BBL bersama dia dan ekspresinya ini membuat kita tentunya bahagia banget ya ekspresi mangap dan kita juga salvo dengan kalimat yang diposting. Muka ketika baru sadar, besok udah hari Senin lagi Aduh, Masya Allah banget ya Ternyata ini BBL mengekspresikan Ini muka ketika baru sadar ya, besok udah hari Senin lagi Dan kita lihat juga para sahabat, Di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan Siapa yang setuju sama BBL? Aduh, perasaan cepat bener ya, weekendnya selesai Kalian pekan ini ngapain aja cerita yuk Tunggu sahabat ya Kira-kira weekend kalian Itu ngapain aja nih ekspresi dari wajah BBL ini Ini mengekspresikan baru sadar ya Bahwa besok udah hari Senin lagi Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram Enius Nagustina mengatakan di kolom komentar Gak weekend gak masuk kerja tetap aja nonton dan cari vitamin Leslar intinya ya tetap prioritas utama kerja ya buat selingan nonton Leslar pokoknya Leslar selalu di hati wow masya allah banget ya dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport keluarga Leslar. Berikutnya, persahabat, ada hubungan spesial vitamin juga yang kita dapatkan di channel YouTube Lancelot Entertainment. Ini sih seru banget, persahabat Ya, yang tentunya pengen banget melihat kebucinan Lesti dan Bilar, silahkan langsung cus ke channel YouTube-nya Entertainment karena Lesti dan Bilar. Ini memang benar-benar mereka berdua sangat bucin sekali Aduh, Masya Allah banget ya buruan nonton Karena ini seru banget, mudah-mudahan semakin banyak juga Dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Karya-karya terbaik, Lesti dan Rizky Bilar Di momen ini para sahabat ya, Salah satunya ada pertanyaan dari para sahabat yang bertanya kepada Bunda Lesti dan Papa Bilar, berapa kali sih tentunya bilang I love you? Wow, <laughs> kalau Bunda Lesti sih jarang, tapi kalau Papa Bilar ini sering banget ya, aduh Masya Allah, memang dua-duanya sangat bucin pasangan yang tentunya membangun hubungan dengan sangat santai ya, Lesti dan Bilar, mudah-mudahan berjodoh sampai janahnya Allah, amin. Ya Robbal Alamin dan kita lihat juga persahabat ada spesial yang kita dapatkan malam hari ini dari info penting nih Lesti dan Bilar ternyata lanjut ke lokasi kedua persahabat ya untuk syuting ini sih luar biasa tempatnya aja mewah banget persahabat ya. semangat terus syutingnya buat Papa Billar dan Bunda Lesti kita sebagai fans dan warga Konoha hanya bisa mensupport dan mendoakan semoga apapun yang dilakukan diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan amin iya rumah alamin dan kita lihat persahabat banyak sekali komentar dan tanggapan juga yang diberikan di postingan ini dari akun Ekanus si pecinta leslar Menyatakan di kolom komentar ada yang tahu acara apa kak bismillah semoga lancar Itu ada pertanyaan ya acara apa sih yang tentu dilakukan oleh bunda lesin bapak bilar ini dan kita lihat juga di jawaban dari akun Om Ziva mengatakan... iya kayak video klip Ivan Gunawan dulu melibatkan banyak artis. Tuh, wow, kira-kira... syuting acara apa nih, persahabat, ya? Dan kita lihat nih, jawaban lain dari akun Leslar 6624. Ini kayaknya tempat veteran. Wow, syuting video klip onyo, artis lain juga banyak katanya tuh. Wow, mudah-mudahan saja, persahabat, ya? Ada kejutan. Dan ada... Vitamin bahagia yang kita dapatkan malam hari ini banyak sekali bertanggapan bahwa Leslar malam hari ini syuting di tempatnya Onyo atau Petran ya, Karena artis lain juga ikut andil di acara Betran Peto Dan berikutnya juga ya adalah Instagram Bang Ariel nih Alhamdulillah ya Bang Ariel sudah bersama bakal kembali masya Allah bahagia banget melihatnya mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid dan selalu menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semua tentu kita juga masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru berikutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya